Orang harus dibanting oleh sebuah cobaan terlebih dahulu Bisa memaknai sebuah perjuangan Sebuah mimpi tidak akan menjadi kenyataan melalui kekuatan sihir Semua itu butuh usaha dan kerja keras Dunia ini ibarat bayanganmu Semakin kamu mengejarnya, dia akan semakin jauh dari dirimu setiap juara memiliki caranya masing-masing. Tapi mereka mempunyai dua jalan yang sama, yaitu berdoa dan berusaha. Cinta yang tulus adalah ketika kamu bisa menyimpan namanya di dalam hati dan kamu bisa menjaganya dengan sepenuh hati. Tuhan tidak mengharapkan kita sukses tapi Tuhan menggarapkan kita untuk selalu mencoba. Jika dia bijak, maka diamlah. Jika dia mau diinjak, maka bicaralah. Supaya mereka diam. Keberhasilan bukan milik orang pintar, tapi keberhasilan bagi mereka yang senantiasa mau berusaha. Semoga aman. Orang hebat bukanlah mereka yang sejak kecil berada di atas dan menjalani hidup dengan nyaman Ibarat jalan landai tetapi mereka tertantang untuk berbuat sesuatu Hargai apa yang kamu miliki saat ini Ingat kebahagiaan tidak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang telah dimiliki Jangan pernah ada kata terlambat karena Pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya Jika kamu telah mencoba untuk mengubah sesuatu Namun tidak berhasil Sebaiknya coba ubah pandanganmu. Teruslah kamu berdoa Kita nggak pernah tahu doa kita yang mana yang akan menembus langit Cinta itu seperti angin Kamu tidak bisa melihat Tapi kamu bisa merasakannya Selama kita masih mempunyai tekad yang kuat, tidak ada kata terlambat Untuk melalui sebuah awal yang baru Hargai apa yang kamu miliki saat ini Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang telah dia miliki Kebesaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya Tapi Diukur bagaimana dia berdiri tegap setiap kali dia terjatuh Mengeluh hanya akan membuat hidupmu semakin tertekan Sedangkan bersyukur akan membuat jalan hidupmu kepada kemudahan Setiap juara memiliki caranya masing-masing Tapi mereka mempunyai dua jalan yang sama Yaitu berdoa dan berusaha kita tidak boleh berhenti bermimpi Karena impian adalah nutrisi bagi diri kita Seperti halnya tubuh butuh makan